Kau yang pertama membuka hatiku kau buatku merasakan indahnya jatuh cinta Hadirmu kasih, bagai dalam mimpi, yang datang mengganggu tidurku, sepintas bayangmu menang. Lalu Pergi tak mungkin kembali, hadirmu kasih bagai dalam mimpi yang datang mengganggu tidurku sepintas bayangmu menghilang Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Tak mungkin kembali Hadirmu kasih Bagai dalam ini datang mengganggu tidurku sepintas bayangmu menghilang